serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar idola kita Leslor tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di kesempatan kali ini ada info terkini para sahabatnya Kali ini info kita dapatkan dari L2W ada info tentang kurban persahabat, kabar terkini informasi donasi kurban akan dimulai dibuka bulan Juni karena banyak yang ingin ada donasi kurban seperti tahun lalu maka donasi akan dibuka awal bulan Juni ya, Less lovers nantikan informasi selengkapnya di Instagram l2w.id kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Informasi terkini, Hai Leslar Lovers, nantikan informasi terkini seputar donasi kurban di Instagram L2W Dan jadilah bagian orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di fandom Leslar Wow, Masya Allah nih ya Kembali kita disuguhkan kabar yang sangat luar biasa ini adalah kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah Fanbase-Fanbase Leslar selalu membuat kita bangga Kali ini L2W kembali seperti tahun lalu Akan buka donasi kurban dimulai para sahabat, ya bulan Juni Doakan yang terbaik ya untuk L2W mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Semuanya dilancarkan, amin Masya Allah banget banyak sekali tanggapan dan komentar yang positif juga nih persahabat Salah satunya dari Aida Rahman Rahman mengatakan L2W emang selalu terdebes Wow, Masya Allah banget ya Kita juga pastinya bangga sekali Alhamdulillah bersyukur menjadi bagian Leslaw Force yang selalu kompak dan selalu solid mengenai hal apapun Kemudian persahabat ini juga ada momen kocak dari Minang.kocak di persahabat ya Kelakuan adminnya luar biasa Video call Rizky Pilar ini cuma hanya menanyakan duit puluh ribu Aduh bikin ngakak banget ya <laughs> Masya Allah pokoknya kita selalu dibikin happy setiap harinya dengan tentunya suguhkan suguhan vitamin yang sangat luar biasa momen seperti ini aja persahabat kita dibikin happy dan ketawa ngakak ya dengan kelakuan admin minang.cocak kembali di repost oleh akun leslar alfati kita simak persahabat di kalimat caption juga yang dituliskan kelakuan admin minang.cocak katanya tuh ya hingga banyak sekali di sini tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun Instagram Nurjana Sulis di situ mengatakan ini beneran gak sih katanya tuh ya ada pertanyaan dan kita lihat dari Fanzel Anuscarvans mengatakan dengan sebuah jawaban beneran kan kakak suka komen juga di lapak dia katanya tuh wow <gifat> ada juga persahabat ya komentar jawaban dari akun Instagram. Baru ya kayak bajunya pas dipakai mau berangkat ke Paris katanya tuh Masya Allah banget ya selalu jeli saja nih fan-fans yang sangat luar biasa mudah-mudahan tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik apapun itu buat Lesti dan Bilar. Berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan kabarnya satu jam yang lalu dari fanbase Leslar HP Kentang Kota Sultan ini menginfokan soal anaknya Bapak Ridwan Kamil. Diliputan 6, ada Ridwan Kamil kembali persahabatia belum ditemukan. ASN di Jawa Barat gelar doa bersama, tangis pecah, suasana penuh haru. Kita doakan juga persahabat, semoga secepatnya anak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat ini, secepatnya bisa ditemukan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Doa bersama juga, tentunya selalu digelar untuk keselamatan anak. Dari Bapak Ridwan Kamil ini Kita doakan yang terbaik Kemudian persahabat kita simak juga Di unggahan Dr. Mel Kita dibikin bahagia sekali Dengan kata-kata yang sangat Tentunya membahagiakan Bikin happy pastinya mengenai baby L Kita simak persahabat di kalimat Yang diunggah oleh Dr. Mel Check up dengan Abang L Selalu bikin happy Laporan tumbuh kembangnya selalu oke okay. Good job mama, papa, dan Nin Makan enak terus ya El, Masya Allah banget ya tumbuh kembangnya, memang selalu oke okay nih Abang Fatih, kontrol aja, dokter Mel ini selalu dibikin happy, Masya Allah, kita bangga, kita bahagia sekali, dan bersyukur dengan pertumbuhannya Abang El yang semakin pintar, dan semakin tentunya cerdas, amin. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya para sahabat. Ya, pastinya kita semua menunggu cidukan di Paris ya. Kita selalu menunggu kabar-kabar baik dari idola kita. Jangan kemana-mana para sahabat, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.